Ini siapa jemur baju di situ? <terosokan> Doain saya, ya teman-teman. Mudah-mudahan saya kalah. <primera> Dan buat teman-teman yang udah selalu kasih saya saran, support, dan lain sebagainya, terima kasih. Mudah-mudahan saran kritik dan saran kalian itu bisa mengevaluasi diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk Bang Raja Gamers, saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Raja Gamers karena udah selalu ngasih support kepada saya. Dan untuk Bang M. Levi Rohim, khususnya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang M. Levi Rohim. Oke, okay. thank you. Rantinya Saya manggil teman saya nih. Wow! Kalau menang kita dapat kepuasan batin ya, Bro. Kalau kalah ya, ya. Kalau juga kalah. Kalau menang kita ya ada kepuasan tersendiri, Bro. Tapi kalau saya jadi beban, beban timnya enggak. <laughs> saya jadi beban tim, Bro. Serius, kayak lagi saya koi. once again once <laughs> again wow! mati wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Pindah, pindah dia pindah, dia pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel ini Masih bersama saya, Samudi Repsol Basukro Ahmad Bro, kali ini saya menglanjutin lagi game yang selalu bikin saya kalahan Yaitu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 Kadang undang undi ya, teman-teman. Waktu saya sama Bang Levi Rohim itu biasanya unda undi, Bang Levi itu main di tier 10 sedangkan saya main di tier 9. Tapi saya ny noob I'm so sorry, tapi saya selalu sama Bang M Levi Rohim selalu ngajak saya untuk bermain. Oh. Uh, apa ini, Bro? Saya kayaknya mau main di M5 Stuart ya, Bro. Ini apa ini? Oh, dapat dapat duit, Bro. Mainlah, Bro. 4500 4500 bro 4500 ah men oh men oh, ini akselerasi apa ini ini ini gini ya stret oh iya ku oh, nambah ya nambah fast forward oke okay, saya mau battle bro doain saya bro, mudah-mudahan saya ya nembak satu-satu kali kek apa nembak satu kali kek biar saya waduh Di bagian ini yang paling bikin saya Cuk, men di sini kalau meroyok ini loh, bro teman saya kemana biji teman saya udah <laughs> lihat sana, bro gak ada yang mau temenan sama saya ini bro sedih Oh ada nih Bro Sekali lagi saya koit bro Serius Sekali lagi saya Wah, Bro M7 Gue dibunuh sama m Oke Oke okay. okay. M7 M5 masih dalam battle Apa ini bro? Tuku ini tuku apaan sih? Men. M5 Stuart Nol. apaan bro Ganti pakai duit gak bisa yo Oh Oh saya pakai ini ding Summer lewat udah Turin 2 Eh salah 12 okay. Apply M5 Stuart M3 Stuart pro M3 Stuart Saya battle Saya Doin saya teman-teman Mudah-mudahan saya kalah Bro ini di mana Bro? Ada yang tahu nggak? Let's go. It. Ono, oh saya nemenin teman saya yang di sana. Nah. Ini siapa jemur baju di situ? No bro, no Bro. Atu. Ganti Oh gak buangin cerantinya nih, rodanya nih oke okay. Disapa nih saya dari belakang, Bro. Kabur, kabur, kabur. Kabur, kabur, kabur. Gua ke mana ini, re? Dia masih penuh bro Ini siapa di jelasin bro oh! Once again Once again Gua mati tewas Mati tewas Gak pro saya, bro. Gak bisa main ini, bro. Sekali lagi, bro. DM 5 Stuart. Kalah. Dia <gulau> <tik> ah. ya, namanya juga main game, ya, bro. Kadang kalah, kadang menang. Kalau menang, kita dapat kepuasan batin, ya, bro. Kalau kalah, ya... <tik> kalah namanya juga kalah kalau menang kita ya ada kepuasan tersendiri bro tapi kalau saya jadi beban beban timnya enggak <tuh. <tuh. saya jadi beban tim bro Lokong saya selalu bisa sasaran, Oh kesini main. Hai, oh, mata mata hai, hai, hai, Oke, okay. thank you Oke, okay, thank you Thank you buat teman saya yang udah bantuin saya Satu lagi, men ini banyak banget. Ini pada ngumpul di sini, bro. Hei, eh, bro, <laughs> udah, bro. Oke. Okay. C'mon Brody, kita jalan-jalan. <laughs> Mana sih bro? Kita telat bro. Wah, udah, habis. Rezaktor. Main deh. 7 bro. Razor. Victory enemy tanks destroyer. ah ngancurin satu doang men waaah battle <SILENCIO> 10 oke M5 Stuart kita lanjut lagi battle sekali lagi bro saya main di M5 Stuart di tier 3 sekali lagi kalau saya kalau saya kalau kalah oke okay saya istirahat bro, <laughs> istirahat, maksudnya istirahat saya tidur gitu loh. Oke okay, men, Hah? ini tier tiga semua men, tier tiga semua ini men. Let's get this show on the road. Ini yang di rumah-rumah itu bukan sih bro. Wow. Oh bukan Saya baru kesini nih kayaknya nih Ini satu nih. There armor is damaged. Oh, dia ada yang muter lu Rek teman nih enak gue wah kita sama-sama lima bro Oke, okay. saya manggil teman saya nih. Wow, mampus lu! Oke, okay, saya geser ya, bro. Saya geser, jangan pakai saya dari samping, terus ngumpet. Kita battle ini Rek Anjir Ganti <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Ini perang berdua Rek Pindah Dia pindah Dia pindah Bro Tidak, pindah Bro Bro <sukain> Sorry, men Saya terakhir, tapi Cuman destroy satu doang, bro baru Men, men Oke, okay, bro, thank you Thank you, bro, thank you, thank you Kalah kita Kita kalah Kita kalah Kita kalah Kita kalah bro Oke okay, terima kasih buat teman-teman Terima kasih yang udah selalu join di kanal Youtube saya Saya ucapin terima kasih banyak Buat Bang M.Levi Rohim Buat Bang PNP Buat Bang Newcraft Buat Bang Aldo Buat Bang siapa lagi ya Bang semua yang selalu komen di kolom komentar saya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian di sana saya selalu murah rezeki dan apa namanya? selalu terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bro, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain game buat teman-teman yang bermain game uh, World of Tank Blitz, Bro. Thank you.